Perkakas rumah tangga yang sudah tak terpakai Seringkali dibuang atau dibiarkan teronggok menjadi barang rongsok Namun kreativitas bisa membuat barang-barang bekas pakai ini terasa kembali baru Hanya dengan modal cak minyak dan kuas Ditambah cita rasa seni Di tangan virus Bashir, barang rongsok bisa kembali berguna Kaleng kerupuk Tempat nasi serta peralatan makan seperti cangkir, teko, dan piring kaleng, maupun porselen, disulap oleh tangan terampil virus dari rumahnya di Kelurahan Joyo Sudiran, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Ia mengaku keterampilan menggambar ia dapatkan saat belajar dari maestro gambar Tino Sidin di era tahun 80-an, memasuki bulan Ramadan tahun ini. Fairus mengaku peminat paling tinggi adalah piring dengan kaligrafi bertuliskan lafaz Allah dan Muhammad. Piring-piring bekas yang ia miliki dicuci bersih terlebih dahulu dan kemudian digambar dengan cat minyak. Namun terkadang ia menggambar di atas piring yang dibawa oleh pemesan. Pemesan dari Jogja, dia punya piring banyak suruh bikin uh, lafaz Allah Muhammad terus saya kerjakan sejumlah 40 biji itu bahannya dari piring porselen bisa juga piring gembreng gitu awalnya tuh saya bikin dari <coughs> uh, wajan bekas saya lihat perabot rumah tangga tuh banyak dibuang eman-eman saya tuh terus saya cuci saya sikat seperti black kerupuk. Itu saya cat, saya kasih motif bunga. Terus wajan, saya kasih motif punokawan, garing petruk, bunga, lampu. Terus apa porong, ceting, macam-macam. Dalam sehari, sedikitnya virus bisa membuat 15 hiasan dari barang bekas. Untuk mendapatkan barang-barang yang menjadi media lukisnya, ia biasanya berburu ke pasar kelintian Notoharjo ataupun bekerja sama dengan para pengumpul barang rongsokan. Hasil kreasi virus sudah terjual dan terkirim ke Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Jakarta, Bali, bahkan ke Kalimantan.